Mm, nice. <laughs> Mantap. Nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo sama Bro. Jadi sebelumnya Oca udah review senjata Mad Dog sama ini bro. ya. tapi Oca belum menunjukkan best gunsmith dari Oca bro. Dan sekarang Oca sudah meraciknya. Yo, let's go. Kita main dulu. Baru habis itu Oca bagiin gas belek ke kalian, oke? Okay? Tonton sampai habis Mabru, Let's go. Mabrue, sebelum Oca menkrengket Oca ke training mode dulu ya. Sebelumnya Oca udah nyoba Mabru kan barrelnya yang yang keluar begini. Creded breaded breaded creded ya yeah. kayak yeah. Um, senjata Odeng ya yeah, kan? Oh, dia kan begini ya, keluar keluarnya Dan katanya sih ini variantnya lebih cepat bro, ya. Berdasarkan statistik bro. Tapi sekarang Ocha mengubah, tapi cuma satu Ocha menjadi seperti ini. Menurut Ocha paling best kayak gini, udah ya. Oke, kalau kasih tahu nanti aja lah berlema bro. Kalau kalian sudah melihat gameplay Ocha secara keseluruhan ma bro, oke. Let's go, kita langsung saja ke ranked sekarang. Yo Mabry Bro, udah di dalam game, yo let's go Kita langsung gas aja ma Bro ya Kita Art. coba ratakan menggunakan Gutsman terbaru Ocha Bro. Kita lihat apakah enak Mad Dog settingan terbaru Ocha Let's go bro Yuk, karena identify. ini pertama ma Bro, Kita putih dulu close, ya Kita pakai Lotot Gungho What? Gua ngelag, gua ngelag, gua ngelag gua ngelek gua ngelek <tuk> <tuk> asik lo begini lo main ngelek-ngelek -ng gini mabr rasanya ingin membantai bantai ya guys ya Nice Nice Nice no nice, bro Nice, mantap bro. Menurut kalian gimana? Enakan yang Eco Fire atau ini sih bro? Kalau oce sih enakan yang. Enakan yang mana ya? Bingung juga. Enak semua menurut oce ma bro. Tapi yang Eco Fire itu lebih kill sih mantap sekali mah bro. Wuhuy. Pokoknya kita harus menang ya pokoknya. Wah, oh, gila bro. Really shock RC yes, so, mah, bro ini udah the best banget ya. Hmm. Enak sekali Mabro ini Harusnya harus menang pokoknya Mabro Wah uh, dibokong Mantap bro Gue <tip> taruh trofi dulu Mantap mantap mantap jiwa bro well nice nice mah bro gila oh, enak gak sih oke okay. wah gokil enak enak enak enak enak enak enak sekali bro hai kaget gue kita jangan lupa ambil spawnnya ya Akan kita keluarkan shakartis Saja Mantap Ayo itu Dikit lagi bro Hai, oh, jangan lupa setup jangan lupa setup hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hai nice, sakit sekali bro mau kalian gimana enak bukan sayangnya ini kekurangannya emak bro merupakan dia nggak ada muzzlenya itulah nggak bisa pakai suppressor muzzle tapi ada barrel muzzle jadi santuy aja tap ya gila hmm. instan benar bro itu dikit lagi ayo injak jangan lupa ninja kawan-kawan sama -kawan. bro Jadi ada kill Tunggu Ayo, sedikit lagi menang kita Nice The best gunnya, kan, bro Gila sih Menurut kalian gimana, bro? Sangat mantap, bukan? Ya, kalian harus nonton sampai habis Biar saya kasih tau Gunspeed Auto-HMine, oke? Oke, bro sekarang kita coba main ga search and destroy yuk ya. seperti biasa mah bro S&E kita harus coba juga ya worth it atau tidak nice mah bro saya tahu ada dua orang itu what? cepet banget bro cuma mau persipik Ji pake pakai steam shot. Yo. Enak gak sih Marvel untuk kali ini? Nice with itu kayaknya yang terakhir karat ya Ocha, Ombak. Ocha mau coba lagi ngobrol. karena dia tadi belum kena first pickan ya Aduh, tiga orang langsung ya. Oh, muslih juga punya medok Maubro, keren. Go, kita sudah change set Maubro. Mantap juga Grenade, out. Mati satu mongre Ya, yeah. the best ya. Yeah. Sayangnya aja nih, Oce nggak pakai suppressor. Oce belum nyoba mah bro, yang pakai suppressor apa enak atau tidak ya kan? Menurut kalian gimana sih? Enak gak kira-kira? Pakai barrel yang suppressor? Oce juga penasaran sebenarnya. sakit banget tuh bro. mantap, kayak terbokong lah bro. Gimana ya se, di base kita lah? Ah, good job lah, cepet banget ini ya, bro, padahal capeknya ini, mor gitu, di base ya. Ya jadi ini Mabro Gunsmith Attachment yang silahkan dilihat Mabro, diantara aja pake Reinforce Heavy Barrel bro nah ini pengganti Eco Fire Mode-nya Mabro ya, nah menurut kalian gimana bro kalau di sini kan uh, Heavy Barrel ini yang sekarang itu nambahin Damage Range sebesar 33%, sama speednya Speed-nya gedein digedein Mabro 33%, wah itu lumayan banget sih bro ya. Yang lainnya itu masih sama, Ma bro ya, Agile stock, oke ya kan? Masih lesser studi grip tape, extended magazine ah udah sih, Ma bro. Karena ya nggak ada pilihan lain, mah bro. Mazilnya juga nggak punya nih senjata ya kan? Tapi waktu you think, Ma bro, ini senjata meta atau tidak? Tapi menurut aja sih enak ini senjata ya. Instant kill juga. Yaudah Mabro maksimal tuh udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro. Untuk kalian yang pengen beli akun Langsung aja follow Instagram. At kita jubelin Di sana gak hanya ada kunci CDM. Ada game lainnya juga Mabro ya. Dan untuk kalian yang baru main. Tapi belum rank legendary. Dan pengen rank legendary. Langsung aja follow Instagram. At kita joki.in. Gak hanya push ring aja yang bisa kita bantu. Tapi joki skin kemo Kita juga bisa Mabro. Dan battle pass. Ya bisa juga. Oke okay, makasih banget udah menonton. See you Mabro. Dadah ya. Yaudah, yaudah, De semuanya. See you next.